dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya baiklah persahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan vitamin seger dari Abang Wilar persahabatnya yang memposting sebuah postingan foto terbaru Tentunya di akun instagram pribadinya Kita juga mendapatkan vitamin bahagia Dari Lesti Kejora malam hari ini Persampatan ya, kita lihat aja Keunggahan Tentunya Lesti Kejora lagi makan malam Wah sedih bahagia banget nih persahabat. ya apa mungkin ada Tamu spesial malam hari ini kita lihat ke unggahan selanjutnya aja Pak sahabat ya ternyata tamu spesialnya adalah Kak Septi dan Bang Putra Siregar ya aduh cute-cute manja nih Pak sahabat ya Makan malam bersama bakal ada kejutan spesial vitamin bahagia nih dari Bang Putra bersama di DLSD Pak sahabat ya. mudah-mudahan Vitamin bahagia kejutan bahagia dari mereka untuk kita semua para fans amin ya robbal alamin kita lihat juga persahabat ya unggah berikutnya. Tentunya ini ada unggahan spesial bahwa tentunya bakal hadir nih. Tentunya film Gas Gui, persahabat ya, yang akan tayang bulan Juni 2021 di bioskop. Persahabatnya kita lihat kesli selanjutnya. Ini ada sebuah unggahan postingan persahabat ada kalimat sebuah caption yang dituliskan film Gas Galapan Derby Romero ini dibintangi oleh Rangga Azab Nadira Adnan, Randy Herpi, Kevin Zupri, Erika Karlina, Ia yang Ruhian, Hafiza Devi Anjani, tentunya Abang Rizky Bilar pun ada tentunya menjadi pemeran persahabatnya dalam film tersebut. Ini keren banget, bakal hadir persahabat ya bulan Juni tentunya. Di bioskop persahabat kita lihat juga nih news persahabat ya Gasku ini judul film terbaru. Garapan dari Derby Romero, persahabat ya bertema riding motor nih keren banget. Wajib trending, wajib nonton persahabat ya ada Rizky Billar tentunya yang akan membintangi film tersebut. Mudah-mudahan tentunya selalu berikan kelancaran kebahagiaan buat idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ada sebuah postingan. Tentu ini momen malam hari ini. Di rumah Dedek Lesti, persahabat ya Bersama Bang Putra dan Kak Septi Ini spesial banget Kayaknya Bang Putra kasih kado spesial Untuk Ayah Kejora yang sedang berulang tahun hari ini, persahabat ya Cute manja dari Dedek Lesti Yang tentunya bersandar ke Kak Septi, persahabat ya Aduh, kakak adik ini luar biasa banget Contoh inspirasi buat kita semua para fans ya Mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan cidukan vitamin bahagia Abang binar dan Lesi Kejora bisa bareng malam ini Pak Sabat ya. Mudah-mudahan saja, tentu tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang minucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.